Kalau misalnya internet kita kita kita budaya <noise> Et den joki tala ta atuin metoen. Es na tala mumanaa nih a sapa ai wish uflafinena tmon win tame enai me a alaki tamtisin tamno enatane na anekmoni vatmoni dhit a atolan atin me to ahunod enai ka ha a christit khase in in laited time patina hetain ta tingka sin atol retain ta tingna eslobiten tenna nekan lu kopah morbeta kamaut nai an novel mis ta ta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 kapus mau tem tetamor ka teko ator walita te meto atatola mengket ni teko khagi halanna te meto ambil pakputti muli ushi esan tekes namni atna at na mamati nko ape tuktuk onan paparo sampai di rumah kita bersama saya <tuh> bersama dengan mereka dan klik Nah ini mau एही दुर्गा ई ini ada hak hak di NTT oh, hanya kami tiga orang yang dapat. Terang. Mungkin nanti baru berdiri di sini. T Tulisan masih yang amindepung oh, tulisannya. Si, ah, si, ada airnya di sumur sudah tek. lengkap ya. Bapura, angkat, angkat, angkat. Oh. Berapa jam? Kali ini TNI orang-orang intel, intelejen TNI, lambang satu ini. Ibu itu bintang, tapi dia tidak takut. Tidak pakai, karena dua bintang orang masih perintah saya di sana. Kalau saya pakai saja identi Indonesia, Indonesia saya takut, karena saya ada barang bukti tidak ada. <laughs> pakai cara untuk bisa menang hmm. orangnya. Eh? Lirai Wali K lima belas, Bapak Dominicus. Kloete Seran. Kloete Seran. Sekarang. Iya. Sekarang kita ada di Bilaran. Nah. jelaskan satu-satu. Uh, eh, yeah. sure, sure, sure, sure, sure. nah, Bapak yang di Ma oh, -ma. Ma bapa yang, yang Bapak di belakang oh, i, di sini biar kelihatan gitu. begitu nanti mai. Là là là là là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 Oma ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi Ini sebentar baru tua, mereka sudah ada, baru dikasih keluar. Ini, lewa ini tomber, mahatnya, ini. Kalau ini tongkat mana kalau ini, ini, ini, <tuh <tuh> ini, ini, ini, ini, ini, ini, kalau yang satu ini lihat sedikit jadi ini ini kalau panas atau hujan kasih kurang ini pakar ayam ayam, ayam bulu abu-abu ya, ini abu -abu. <coughs> di peringin sana di rumah katanya, <coughs> <coughs> Nah, akhirnya om saya itu di tempat Terus kemana? Ini keputar kembali kan? Ke ini kota kabupaten Melaka ya? Ini ya? oh. pasar Oh ini pasar ya? Oh ini pasar Pasar Melaka Betun, betun